kita lihat persopleti ada kalimat caption info yang dituliskan Para Lesla lovers pastinya sudah catatkan tanggal hari paling berbahagia kakak Rizky Bilar dan dedek Lesti Kejora Tiga hari lagi, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga sungguh terharu Kita doakan segalanya lancar berikut rangkaian acara inti pernikahan Leslar. Yang pertama persahabatia ya, pengajian dan siraman Lesti Ini hari Rabu mulai tanggal 18 Agustus 2021 Dan tentunya acara yang kedua ini adalah akad nikah persahabatia ya, yang akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Dan yang tentunya ketiga ini adalah acara puncak resepsi pernikahan Leslar yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Akan ada pula rangkaian hari bahagia dan bahagia selamanya di hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Masya Allah persahabat ya Tentu ini adalah kabar bahagia Acara yang paling kita nantikan tentunya akan pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Halo persiapan sahabat sudah sampai mana nih? Ditanya oleh Bu Harsiwi Kira-kira Dede Lesli pakai baju warna apa ya nanti? Hehehe he, Wow Nanti membuat kita penasaran sahabat ya Pasti yang bakal cantik banget nih Penampilan Lesti Kejora Saksikan rangkaian acara Inti Leslar Pernikahan Lesti dan Bilar Mulai Rabu 18 Agustus Kamis 19 Agustus Dan 1 21 Agustus 2021 Yang tayang live eksklusif di IndoSiar. Salam hangat Harsiwi Ahmad, sahabatnya masih Allah luar biasa Kita makin bangga, makin bahagia Pernikahan lesla tentunya akan diadakan di The Sears secara live Dan video.com persahabatnya mudah-mudahan saja Tentunya kita mendapatkan kejutan paling bahagia langsung dari idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya, kita lihat juga ya yang mana Tentunya tayang perdana persahabat ya, serial Leslar di ANTV luar biasa, tentu Lesti dan Bilar tidak ketinggalan untuk nonton bareng nih di rumah abang Bilar. Masya Allah, luar biasa! Ini cidukan vitamin manja yang kita dapatkan: tidak Lesti dan abang Bilar duduk berdua, tentunya nonton bareng serial Leslar di ANTV. Persahabat, ya, ini perdana banget nih Leslar Entertainment menayangkan suatu karya. Persahabat, ya, kita patut bangga dan bahagia. Di momen ini, pastinya ada tentunya suap-suapan manja dari Lesti dan Pilar perhatikan Lesti sedang makan persahabat ya masya allah luar biasa ini adalah suatu kebanggaan untuk kita semua para fans mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya kita lihat di sini ada unggahan spesial dari Papa Daniel yang mengunggah video persahabat ya ketika ditanya nih oleh Rizky Pilar bagaimana tentunya episode pertama ini persahabat ya dengan lantang, Bapak Daniel tentunya mengacungkan jempolnya dan bilang, "Biasa aja membuat sontak Rizky berkata, 'Wangaka, dia ya, Saat tentunya mendengar jawaban yang lugas dari Papa Daniel, persahabatnya, sambil jempolnya ngangkat, persahabatnya diapa, ya, Bapak Daniel mengatakan bahwa biasa aja." Dan ada kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Danil Kalau menurut kalian gimana? Apa, apa apa aja jadi perang utama? Masya Allah <laughs> Dengan gercepnya persahabat ya Rizky Bilar pun menjawab Dalam kolom komentar Biasa aja tapi jempolnya naik Wow <laughs> Cute banget persahabat ya Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali menuai komentar dari para fans Yakni dari akun Instagram Leslar Kendari 01 mengatakan cocok banget Bapak, semoga episode selanjutnya makin seru, amin Doakan terus Pak Sahabat ya Tentunya yang terbaik untuk idola kita mudah-mudahan selalu menunjukkan karya-karya yang sangat luar biasa untuk kita semua Dan selanjutnya, Pak Sahabat ini juga ada sebuah unggahan momen spesial di channel Youtubenya Bang Pilar Baru saja Diunggah sebuah postingan, Masya Allah luar biasa Tentunya si Iteng dan Kabayan persahabat ya, sontak membuat kita punya ketawa juga melihat vlog ini. Di sini, persahabat ya, Rizky bilang lagi merindukan kekasihnya. Si Iteng persahabat ya, tiba-tiba tentunya datang dari kota dan membawakan sebuah tentunya makanan. Masya Allah, persahabat ya, dan di sini kita lihat suasama manja. Tentunya disuguhkan oleh Lesti dan Bilar dalam vlog tersebut Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya Mudah-mudahan ada kabar baik dan keberbahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Ini doa informasi di malam hari ini persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh